Alam nasroh laka ana wa Kalau kita lapang dada ringan beban kita teh. Kenapa kadang-kadang punggung kita ini di sini tuh apa e, pundak kita rasanya kayak keras gitu kan ya? Kebanyakan pikiran. Pas kita dipijat kenapa nih keras banget? stres Kenapa kok bisa stres? Dadanya sempit. Orang yang dadanya sempit satu kesalahan orang aja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu nggak bikin dia nyusuk karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit, ditaruh satu barang udah sesek. Tapi kalau ruangannya luas, ditaruh banyak barang juga masih lah lapang, gor gitu. Naruh lemari beberapa masih lapang. Tapi kalau kamar mandi, taruh lemari satu udah nggak bisa ngapa-ngapain kan ya? Jadilah syarhus sadar berlapang dada dengan kesalahan orang lain kepada kita sehingga kita nggak gampang nyesek kita nggak gampang stres, kita nggak gampang nyimpen, nggak gampang sakit punggung kita. kayak gitu Allah bilang alam nasrah laka sawadrok kalau udah lapang dada, wawatohana angkawizrok kami turunkan beban-beban kamu. Alladhi angkodolah rok yang memberatkan punggungmu. Caranya gimana? Fain nama Allahu siriusro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 Cara lapang dada itu kayak eh uh, husnuzon salah satu yang paling penting. Oh pasti bukan saya maksudnya. Kadang-kadang kita suka baper sendiri ya. Ada yang ngomong apa chat di grup kita ngerasa kayak di gitu. Wah oh, ini gua banget nih yang diomongin omongin. Padahal enggak. Bukankah kita sering dengerin khutbah atau ceramah seseorang ustadz itu. Kayak ustadz itu kenal kita banget. Kok ustadz itu jadi tahu masalah saya sih. Enggak, dia nggak tahu masalah kita. Allah yang menuntun lisannya, karena pengen menasihati kita lewat dia. Tapi dia nggak tahu, jadi jangan ke, ke geeran, jangan baper sendiri. Wah, Ustadz ini pasti ngomongin saya nih, enggak? Ustadz juga nggak tahu masalah kita. Karena ada beberapa kasus yang saya pernah kayak gitu, saya lagi ngomongin apa. Terus tiba-tiba ada jemaah yang kayak tersinggung. Wah, Ustadz ngomongin saya nih di depan umum. Siapa juga orang saya nggak kenal orangnya? Kenapa kok persis, saya juga sering kayak gitu kan udah dua tahun ini kan saya gak khurbah Jumat nih. Kenapa gak khurbah Jumat, salah satu alasannya saya pengen Jumat itu privasi waktu buat anak laki-laki saya. Karena dia sekarang udah tiga tahun, saya kasih jatah pokoknya Jumat, Jumatan harus di Cihanjuang bareng Yahya. Karena saya pengen dampingin dia ke masjid hari Jumat. Alasan kedua, ada penyakit Ustadz yang dulu pernah saya alamin. Apa penyakit Ustadz? Keseringan ngomongin menasehati orang, jarang dinasehati nah saya pengen Jumat itu waktu saya mendengar nasihat buat diri saya sendiri awal-awal itu benar kerasa pas pertama, pertama dengan khutbah orang apaan sih ini kayak gini ngomongnya ada tuh ego-ego ustadz ego, kayak gitu tuh muncul tuh itu kan yang lagi diobatin tuh wah oh, nggak gini saya tahu dalilnya lebih dari ini mulai muncul gitu-gitu tuh awal-awal kayak gitu, tapi astagfirullahaladzim sombong banget sih gue, uh, udah terus kalau ada yang ngomongnya kadang-kadang kayak nggak nggak nggak mungkin belum belum terbiasa ngomong depan umum agak-agak apa, nervous mungkin atau agak-agak kaku gitu muncul rasa sombong tapi lama-lama di recovery, diperbaiki apa kalau saya menghargai dia walaupun nggak bagus, nanti orang akan menghargai saya ketika saya nggak bagus performnya jadi pas saya duduk gitu, dia ngomongnya kayak nggak banget, boring banget tuh ceramahnya. Tapi saya tetap. <tuh> Padahal boring banget ceramahnya. Tapi saya kayak menghargai apa yang saya maksud di situ. Saya pengen juga orang kayak gitu ke saya kalau saya ceramah. Mungkin teman-teman ada yang kayak gitu sekarang. Apaan sih Ustad? Tapi masih aja gini. Padahal boring banget ceramahnya. Kenapa? Mungkin karena saya juga menghargai ceramah orang yang mungkin belum terlalu uh, terbiasa ceramah. Ini yang saya pelajari ketika nggak nggak khutbah lagi ditambah lagi sering banget saya kayak ngerasa si apa khotib ini kayak ngerti banget apa yang saya sedang alamin kayak lagi baper sama temen lagi baper sama istri langsung ceramahnya tentang suami kepada istri loh kok tahu banget sih masalah saya kan sering kayak gitu kan itu bukan karena dia tahu loh Allah yang Maha tahu Allah lagi menuntun kaki kita melangkah ke masjid yang khutbahnya tema itu dan Allah menuntun lisan Ustad untuk ceramah pas waktu kita datang tentang tema itu. Allah yang lagi nasehatin kita lewat lisan seorang ustaz. Jadi jangan baper. Gitu juga ke temen. Bukan dia tahu masalah kita, pengen nyindir kita, pengen apa nyepet kita. Enggak, sama sekali. Jadi legowo. Syarhus saudar. Salah satu caranya, husnuzon. Ini bukan yang cewek-cewek juga. Kalau lagi ngobrol sama teman-temannya, tiba-tiba ada yang kecelutukan ngomong apa. Jangan langsung diem. Wah, ngomongin saya nih. Pasti saya maksudnya. Belum tentu. Husnuzon aja. Mungkin dia emang nggak tahu masalah kita. Teman-teman yang lain tahu kecuali dia yang ngomong nih. Berarti, jangan-jangan kita udah baper habis-bisan, udah habis air mata kita nangis sepanjang malam, ternyata nggak ada masalah, kan? Konyol banget kan ya. Kita udah apa curhat kemana-mana, udah marah ke siapa-siapa, terus udah nangis sepanjang malam, udah bengkak matanya. Besok pesta bayun. Eh, maaf ya, saya nggak tahu kalau ada masalah itu. Oh, jadi kamu nggak tahu? Nggak tahu? Rugi dong air mata saya, udah satu ember. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena kita nggak share host sadar. Nggak host nuzon dulu sama orang lain. Kalau misalnya menurut kita dia tahu banget, masalah saya masih diomongin. Wah, oh, mungkin dia silap. Mungkin dia lupa. Mungkin dia terlanjur ucap. Atau... Enggak, enggak, enggak, dia pasti ngonsep tuh Soalnya captionnya tuh panjang banget Pasti dia nulis Kalau gitu mudah-mudahan dia udah sadar sekarang Belum sempat aja minta maaf ke kita Yang jelas dia udah sadar Udah minta ampun ke Allah Husnuzon, husnuzon, husnuzon Bukankah Allah mengatakan Ijitan ibu kathiram minazon Satu-satunya yang layak kita suzonin tuh cuma setan Bukan orang Minimal kita bilang Bukan dia, dia nggak maksud kayak gitu Setan yang nuntun lisan dia Setan yang bikin dia mengatakan itu. Dan dia udah sadar sekarang. Setan aja yang disalah-salahin gak apa-apa. Apa salah saya kata setan. Ya emang salah. Apa salah saya. Ya kamu jadi setan itu <risas> Karena seuzon yang diperbolehkan buat setan doang kan. Kayak Nabi Yusha. Ketika lupa masalah ikan dengan Nabi Musa pas nyari khidir. Apa kata Nabi Yusha. Wama ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Maaf ya Nabi Musa Tidak ada yang buat saya lupa kecuali setan. Jadi yang dikambing hitamkan oleh Nabi Yusha adalah Setan Lagian kalau kita ada masalah Pasti kita ngomongnya apa Auzubillahimine syaitan Setan bilang enggak enggak saya enggak godain kamu Kamu aja sendiri ke Kan bisa aja gitu kan ya Tapi tetap itu udah fitrah Nah Dia setan Tapi kalau jin enggak Kita nggak boleh seuzon sama jin ada penampakan apa nih kayaknya mau ganggu saya sholat tahajud nih enggak dia cuma lewat doang gitu. Tapi kalau setan benar enggak khusyuk pasti setan. Nggak bisa move on pasti setan. Wujudnya manusia kan setan itu min al jinnati wan nas ya dari jin dan manusia tuh. Nggak nggak nggak. Bercanda stopil Nanti saya di report di band lagi akun saya. Sama mantan-mantan. Eh banyak gening. Oke. Okay. Uh, ke Dari orang ke kita. Syarhus saudar. Secara syarhus saudar lapang dada gimana? Husnuzon. Dan ini nggak bisa sekaligus teman-teman saya juga masih belajar husnuzon. Oh mungkin, oh mungkin, oh mungkin. ke Cari seribu alasan buat saudara kamu. Kalau nggak bisa gitu minimal cuek. Arti cuek gak usah dipikirin, gak usah dibahas, kadang-kadang ngebahas satu masalah sebetulnya cara lain buat setan untuk bikin kita gak pernah bisa selesai dengan masalah itu. Terus aja dibikin berlarut-larut, kayak ada teman kita habis ada masalah sama temennya yang lain, gak usah dibahas sama kita, eh kemarin gimana masalahnya udah beres, jangan ditanya udah aja lupain, begitu kita tanya dia akan bilang lagi, Ya tuh enggak, apa kemarin dia masih ngomongin saya? Oh gitu, terus kita pancing-pancing lagi tuh. Harapannya apa? Uh, niat kita pengen empati. Padahal itu bukan empati itu Pengennya kita berpihak sama dia. Itu enggak berpihak. Tahu enggak apa arti namimah atau mengadu domba? Kata Nabi, La ya annamam. Enggak akan masuk surga. Orang yang suka mengadu domba. Enggak akan masuk surga. Nah, adu domba itu ada dua teman-teman. Ada adu domba orang yang memang jahat Ada adu dombanya orang soleh Orang soleh juga bisa mengadu domba Gimana caranya Kalau orang yang gak soleh mengadu domba Dia sengaja membuat fitnah diantara dua orang Sehingga mereka jadi baperan Jadi putus silaturahim Ini gak soleh Insya Allah kita gak akan kayak gitu Saya yakin gak ada niat kita ngadu domba orang Tapi kita mungkin banget terjebak di adu domba yang kedua aduh dombanya orang soleh nih gimana udah dombanya nih saya kasih contoh si A ngomongin si B di depan kita tapi gak sampai kan ke si B kita yang denger si B gak denger misalnya kayak dia lagi ngejapri kita yoyo dia gini gini gini kita akan yang tahu. terus kita capture kita forward ke si B eh ini aku bukan mau manas-manasin ya tapi ini cara jawabnya gimana nih dia ngomong kayak gini tentang kamu kita capture sakit hatilah si B Oh ternyata dia ngomongin saya di belakang Itu perumpamaannya kata para ulama Si A Mana si B Tapi nggak kena anak panahnya jatuh di lantai Kita ambil Kita tusuk ke dadanya Sambil kita katakan ini bukan dari saya lah Dari dia loh ya Nih. Kayak gitu analoginya. Itu namimahnya orang soleh Aduh dombanya orang soleh Jadi kita nggak niat memfitnah Kita niat Pengen menyampaikan kebenaran, kita lagi empati, pengen tabayun. Gak usah, gak usah tabayun kepada korban, tabayunnya kepada pelaku. Apa bukti kamu ngomong kayak gitu? Gitu nanya ke pelaku, jangan, eh benar gak yang dia omongin? Jangan, salah nih. Konsep tabayun itu bukan kepada korban yang dibicarain, kepada yang ngobicarain. Jadi kayak ada teman kita yang ngomong hal-hal yang gak benar, tanyanya balik ke dia, apa bukti kamu ngomong kayak gitu? Kalau benar, gak usah disampaikan. Kita kebalik, eh dia ngomongin kamu kayak gini gini gini, bener nggak? Nah, ini konsep tabayun yang akhirnya bukan tabayun jadinya nami mah. Udah jatuh tuh anak panah di lantai, kita ambil kita tusuk. ini bukan dari saya ya, dari dia. Dia terus ketusuk. Makasih ya, kamu udah nyampain anak panah ini ke saya. Dia emang nggak bener nih orangnya. Panah yang nusuk bukan dia loh, orang ini nih. Kan kita kadang-kadang kayak jadi akrab gitu dengan orang yang sering ngebukain. Sebuah masalah ke kita kan Walaupun bikin kita bete Kita anggap dia kayak setia banget Berpihak banget sama kita Empati banget Enggak, enggak, enggak Ini salah Enggak kayak gini caranya Harusnya kita bilang Kalau kamu tahu itu enggak nyaman buat saya Jangan disampaikan Gitu harusnya Tapi dia ngomongin kamu Biarin aja dia ngomongin Yang penting kan saya nggak dengar Sehingga saya nggak sakit hati ke dia Mudah-mudahan Allah maafin dia Kan ini selesai Justru gara-gara kamu sampaikan ke saya Saya jadi sakit hati ke dia Allah nggak maafin dia Allah nggak maafin saya nih Putus selatuh kita berdua. Kamu nih pelakunya nih. Kok jadi saya sih? Ya kamu. Oh rame. Orang -orang segitiga. Kan ini yang terjadi kan selama ini. Ini lebih realistis menurut saya daripada namimah yang memang niatnya ber jelek. Buat saya sih. Saya harus nuzon sama kita semuanya. Gak adalah niat kita jelek pengen memfitnah orang gak. Tapi seringnya kita terjebak tanpa kita sadari. Justru karena kejujuran kita. Karena ke keakraban kita dengan teman kita. Jadi kita ngebuka hal-hal yang dia gak perlu dengar. Itu sering banget kayak gitu Saya juga kadang kayak gitu Misalnya ada yang bicara apa tentang apa e, Istri saya Saya nggak suka tuh Dia bicarain istri saya gini-gini-gini Misalnya depan e, temennya Temennya nggak sih tau ke saya Terus saya kan jadi sakit hati sama orang itu ya Saya juga nggak sih tau ke istri Saya istri saya lebih sakit hati lagi sama dia Ini salah Dia salah, saya salah Harusnya saya diem aja Papa udah tahu kan masalah ini kenapa nggak kasih tahu ke mama? Karena papa berharap mama nggak tahu. Tapi daripada mama tahu dari orang lain, ya berarti orang itu yang salah bukan papa. Kenapa dia kasih tahu ke mama? Kan gitu kan? Jangan sampai jangan sampai ya pak, mama tahu dari orang lain. Jadi kalau ada yang kayak gini-gini harus papa yang ngomong ke mama. Nggak itu salah konsep ya. Nggak boleh kita menyampaikan sebuah informasi walaupun benar, apalagi nggak belum tentu benar, walaupun benar kepada orang yang kalau dia dengar dia akan sakit hati atau sedih Gak boleh. Diamin aja. Kalau ada hal yang gak benar, kita yang mengklarifikasi. Enggak, enggak, enggak, enggak, enggak kayak gitu. Saya kenal dia, gitu. Jangan biarkan dia tahu masalah ini. Kalau terlanjur tahu, berarti ada orang yang gak tahu konsep namimah level 2. Namimah level 1, emang gak ada niat baik. Namimah level 2, justru karena niat baik. Kan saya pernah bilang, ternyata banyak hadis palsu itu mulai munculnya lewat siapa? Viralnya itu gara-gara ulama-ulama yang soleh. Jadi banyak riwayat hadis palsu itu diantara para ulama yang soleh loh, bukan sengaja pengen memasukkan hadis kenapa karena ulama soleh ini terlalu husnuzon. Misalnya nih, ada yang datang ngomong ke saya, ustadz, saya pernah mendengar hadis gini-gini-gini-gini. Saya sebagai ustadz, oh gitu, ya, saya nggak pernah curiga kalau dia itu nggak jujur, atau kalau dia itu dengarnya nggak utuh, sehingga saya meriwayatkan lagi orang dengarnya dari saya juga nggak curiga kalau saya akan... Main-main dengan hadis kan? Sehingga tersebarlah hadis palsu. Bukan karena ada, -ada orang yang jahat. Ada memang sebagian hadis palsu gara-gara penjual pedagang. Biasanya hadis palsu itu pedagang, penguasa, dan ulama. Ini tiga penyebab hadis palsu. Pedagang pengen ngelarisin barang dagangan. Siapa yang memakai jubah atau sorban tujuh meter di hari Jumat, maka dia akan mendapatkan uh, dijauhkan dari api neraka tujuh kali langit dan bumi. Untuk jualan sorban 7 meter Siapa yang makan buah ini Maka dibebaskan dari uh, uh, Apa namanya uh, Sihir Dia jualan buah itu Ini bisa muncul hadis palsu Dari penguasa Siapa yang mengangkat seorang penguasa yang kayak gini Maka Allah melaknat dia Gara-gara apa? Saingan politik Ulama Menyebarkan hadis palsu kenapa? Karena nggak pernah berpikir orang akan bermain-main dengan hadis nabi. Sehingga dia percaya aja kepada orang itu. Baru nanti di masa berikutnya. Ulama ketika ngeliat banyak banget hadis palsu. Mereka perbaiki. Ini riwayatnya dari siapa? Ini dari siapa? Bisa jadi periwayat hadis palsu itu adalah orang soleh. Ulama besar. Kenapa bisa ngeriwayatin? Husnuzon. Gak mungkinlah dia bohong atas nama Nabi. Langsung diriwayatkan balik kepada orang lain. Orang yang mendengar. Gak mungkinlah ustadz bohong atas nama Nabi. Terus aja hadis palsunya nyebar. Itu teman-teman. Jadi namimah mengadu domba juga bisa kayak gitu. Gara-gara kita terlalu akrab dengan teman kita. Eh kemarin ada yang ngomongin kayak gini. benar gak? Siapa? Si Fulan. Tapi uh, ini aku karena peng ke, ke, ke, ke, ke kamu dekat ya teman. Jadi aku sampaikan nih. Terus yang temen yang dengarnya makasih ya udah disampaikan Kenapa makasih Harusnya kita bilang lain kali jangan disampaikan ya Yang kayak gitu-gitu ke saya harusnya kayak gitu Kenapa kita malah makasih Makasih ya udah nyakitin hati saya kan gitu kan ya Bahasa lainnya May. Makasih ya udah bikin malam saya gak tenang Makasih ya udah bikin saya bete Buat apa jangan jangan disampaikan Makanya ketika Nabi Mau ketemu seseorang Seorang sahabat mencegat di tengah jalan Ya Rasulullah Rasul udah kenal dengan orang itu Belum Orang itu ya Rasul stop kata Nabi Kamu ingin menyebutkan aib-aib dia tentang saya ya, ya Rasul biar Rasulullah tahu siapa orangnya Jangan, saya nggak mau ketemu seseorang Yang membuat saya bete duluan tentang dia Biar saya ketemu dengan dia dan saya nggak tahu apa-apa tentang dia Jadi Nabi bisa nyaman Ini cara Nabi menghargai orang lain Jadi teman-teman Kalau kita ke orang Jaga perasaannya Kalau orang ke kita Berlapang dada, husnuzon, maafin, lupain, gak usah dibahas, gak usah diperpanjang ya, Apalagi kita kayak ada kasus misalnya, ada dua orang yang lagi punya masalah rumah tangga Kita kayak sebagai temennya atau fansnya atau followersnya, kita kayak pengen nunjukin sikap membela gitu Salah satunya kita bela, akhirnya kita bikin akun khusus untuk pembela si A Yang B juga pembela si B Akhirnya kita rame gitu, sebetulnya kita lagi mengadu domba dua orang suami istri ini loh. Harusnya kita kalau nggak bisa mendamaikan, diam, biar mereka menyelesaikan masalah mereka. Atau selesai dengan sendirinya karena tidak ada yang respon, makin direspon makin rame nih. Itu kan terjadi, jangan-jangan nauzubilah nih teman-teman, ada peran kita di dalam perceraian dua orang yang mungkin terjadi, atau tiga orang, atau empat orang, atau sekian banyak orang, cerai gara-gara kita nih kenapa gara-gara saya ustad gara-gara kita ngebelain dia makin dia mantap untuk menceraikan pasangannya benar juga ya kata kamu berarti saya harus menceraikan istri saya enggak saya enggak nyuruh cerai ya tapi dia memang kayak gitu orangnya Dan ini, sering kayak gitu ke kita juga kayak gitu ke kantor, di kuliah, di persahabatan ini namimah teman-teman ya -teman. gak masuk surga orang yang menyebarkan permusuhan atau mengadu domba Terakhir, mudah-mudahan kita benar-benar bisa menjalankan dua konsep ini, satu al surat at-taubah, rokphah, satu lagi surat al-insyirah, syarhustodar dalam bergaul kita, sehingga insyaallah kita nggak punya banyak uh, masalah dalam diantara teman-teman kita. Udahlah, jangan sampai kita larut terus membahas masalah pribadi. Ada banyak masalah umat yang harus kita bahas. Kalau kita benar-benar seorang muslim yang empati kepada umat, mending kita habisin energi kita buat ngomongin daya kolot, ngomongin banjir di Bandung Selatan, ngomongin orang-orang yang pengangguran, ngomongin teman-teman kita yang kena narkoba di luar negeri, ngomongin Rohinya, Suriah, Palestina, apa yang bisa kita bantu buat mereka. Mending energinya dipakai buat itu, daripada habis terus energi untuk masalah kita pribadi. Kayaknya egois banget sih. Di sana banyak yang butuh pertolongan kita, kita malah sibuk dengan urusan pribadi. Pribadi itu buat saya itu nggak keren. Kita terlalu egois membahas masalah pribadi. Boleh, tapi porsinya jangan kegedean. 30% aja, 70% nya untuk umat. Saya juga punya masalah keluarga. Semua orang punya masalah keluarga. Tapi saya nggak mau berlarut-larut. 30% aja, sisanya. Kalau saya ketemu sama teman, pasti yang dibahas masalah kemaslahatan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata dan semoga Allah memberi ilham dan taufik dalam hati kita untuk menjalankan apa yang sudah kita dengar bukan hanya jadi wawasan, bukan hanya jadi eh, apa namanya teori, bukan hanya jadi sekedar wacana tapi memperbaiki perilaku dan akhlak kita.